Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudung Kian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindung, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudung Kian Kun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 664, Persaingan Bulanan. Di dalam barisan pegunungan tempat Aula Desolate berada, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini menembus awan, yang berjatuhan dan berputar-putar di sekitarnya, memberikannya perasaan di luar dunia. Puncak gunung ini adalah lokasi Aula Utama Desolate Hall. Itu bisa dihitung sebagai kepala dari berbagai aula di Aula Desolate. Kompetisi bulanan juga diadakan di puncak gunung ini. Kompetisi bulanan adalah acara paling umum yang diadakan di Daosek dan empat aula. Tujuan dari acara adat ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid dan menggunakan acara ini untuk merangsang keinginan murid mereka untuk berlatih, yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan aula. Selanjutnya, dalam setiap kompetisi bulanan, akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid penuh karena kinerja bintang mereka. Oleh karena itu, Meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulan, hari ini masih merupakan hari yang paling meriah setiap bulan. Itu karena ini adalah satu-satunya hari di mana para murid cabang memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke aula utama. Dalam Aula Desolate, jumlah murid cabang berkisar pada puluhan ribu. Adapun murid-murid yang lengkap, ada 3000 dari mereka dan ada 300 murid langsung. Ini bisa dikatakan sebagai barisan Humongous. Dalam sehari, akan ada mayoritas besar dari mereka yang berkumpul di sini. Dengan demikian, keributan yang disebabkan oleh peristiwa semacam itu secara alami tidak akan sepele. Di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura agung dilepaskan darinya. Sementara itu, warna kekuningannya adalah tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa ia telah bertahan dalam ujian waktu. Di depan aula besar ini adalah stadion hijau yang sangat luas, yang memunculkan perasaan stratifikasi dan keteraturan yang kuat. Pada saat ini, itu sudah penuh sesak dengan pegunungan orang. Meskipun stadion yang luas dipenuhi oleh banyak orang, tidak ada perkelahian tunggal. Lebih dari 10.000 murid duduk diam di stadion. Udara khusyuk yang memenuhi atmosfer bahkan menyebabkan fluktuasi pada kekuatan yuan alami di sekitarnya. Di dekat pusat stadion adalah tempat para murid yang penuh duduk. Beberapa murid cabang sedang memandangi mereka. Penuh di mata mereka iri dan kagum. Tujuan dari kerja keras mereka adalah agar mimpi itu suatu hari menjadi murid penuh dari aula desolate. Melihat lebih jauh ke tengah-tengah stadion. Ada serangkaian platform tinggi didirikan. Duduk di atas mereka. Beberapa ratus orang mengenakan pakaian kuning. Setiap orang dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari Aula Desolate. Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman, tatapan yang diarahkan kepada para murid langsung juga dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka semua jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuatan dan kekuatan. Namun, apa yang menarik perhatian kebanyakan orang di stadion? Bukanlah murid langsung. Sebaliknya, itu adalah empat platform lebar dan tinggi yang terletak di pusat stadion. Pada keempat platform itu, duduk empat orang yang berbeda. Status dan posisi mereka lebih tinggi daripada murid manapun di aula desolate. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang semua orang akan tahu. Dan tidak ada yang meragukan kemampuan mereka. Itu karena mereka berempat adalah empat murid langsung senior dari Aula Desolate. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang paling menonjol di antara semua murid di Aula Desolate. Di seberang stadion, ada meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zen, Wu Dao dan beberapa pelindung lainnya dari Aula Desolate. Mereka saat ini mengamati pemandangan di depan mereka. Menurut informasi yang kami terima. Ada ratusan murid cabang kali ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid penuh, mengumumkan Wu ketika pandangannya menyapu seluruh stadion. Setelah mendengar pernyataan itu, Chen Zen sedikit mengangguk. Angka ini jauh lebih baik daripada statistik beberapa bulan terakhir. Sepertinya orang-orang kecil di bagian bawah telah berlatih cukup keras selama beberapa bulan terakhir. Lindong masih belum muncul, tanya Chen Zen tiba-tiba. Ya, jawab Wu sambil terus berbicara sambil tersenyum. Dia seharusnya berada dalam fase kritis pelatihannya. Kakak senior mau cukup tertarik padanya dan dia harus mengawasinya. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu. Tunda pertandingan tantangan selama satu bulan karena pelatihan lebih penting. Kata Chen Zhen sambil tersenyum. Dia tidak ingin Lindong muncul sekarang. Berdasarkan bakat Lindong. Peluang kemenangannya bahkan melawan Jiang Hao akan meningkat sedikit jika dia berlatih selama satu bulan lagi. Berita sudah menyebar dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin menyaksikan kejeniusan manusia super yang berani menantang salah satu dari empat murid langsung senior setelah memasuki aula desolate kurang dari sebulan, kata Wu Dao tanpa daya. Selanjutnya, berdasarkan karakter Lindong. Aku takut dia tidak akan pernah mundur. Karakternya, benar-benar mirip dengan kakak senior Zhou Tong. Kalau tidak, dia tidak akan dibebankan ke Yuan Get sendirian. Setelah memikirkannya, aku percaya bahwa bahkan Tuan Sekte Lord akan melindunginya jika dia tinggal di Dao Sekte. Tapi, Yuan Get, benda terkutuk itu, melampiaskan Chen Zhen sebelum menghela nafas panjang. Ketika dia menyebutkan kejadian ini, Bahkan seseorang dengan statusnya tidak bisa tidak mengutuk. Wu Dao berbalik serius dan wajahnya berubah cukup suram. Orang bisa tahu betapa pahitnya dia tentang insiden Zhou Tong dan gerbang Yuan. Sudah cukup. Jangan membicarakannya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Chen Zhen melihat ekspresi di wajah Wu Dao, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika senior Zhou Tong masih ada sekarang, berdasarkan hasil masa lalunya, ada kemungkinan besar ia bisa menyaingi para kojers tua di sekte tersebut. Dengan menyesal, ketua sekte Yuan Get secara pribadi mengambil tindakan. Dan mungkin, dia mendeteksi ancaman bahwa Zhou Tong akan menjadi di masa depan, jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh. Sementara Chen Zhen dan Wu Dao bercakap-cakap, sedikit keributan muncul karena keterlambatan kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jiang Hao dengan santai mengamati jumlah orang pegunungan di stadion. Segera, dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa Lindung telah tenggelam di Aula Seni Bela Diri selama lima hari. Apakah dia berencana menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini? Haha, <tuh> kakak senior Jiang Hao. Sepertinya pertandingan tantangan hari ini mungkin gagal. Fang Yun nyengir ketika dia melihat pemandangan ini. Dia meregangkan punggungnya dengan santai sebelum menggoda Jiang Hao. Jika itu yang terjadi, pertunjukan arogansi sebelumnya benar-benar lelucon. Jawab Jiang Hao dengan tenang dan santai. Lindong baru saja memasuki aula desolate kami. Bahkan jika kamu mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang glamor. Lagi pula, dia adalah adik lelaki kita, kata Pang Tong sambil mengerutkan kening. Dia adalah orang dengan kualifikasi terbesar di antara empat murid langsung senior. Aku tidak bermaksud membuat masalah baginya. Namun, ada kalanya menghormati saudara senior tetap diperlukan. Bukan, jika ini tidak terjadi. Di masa depan, anggota aula desolate kami akan diejek oleh orang-orang dari aula lain karena tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Jawab Jiang Hao setelah mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita untuk menahan watak sombongnya. Namun, kamu harus ingat bahwa paman senior Chen Zhen dan yang lainnya sangat menghargai Lin Dong. Tambah Song Zhou sambil tersenyum. Aku akan melakukan kebijaksanaan, karena dia mampu menanggung pil perendaman kepala sungai begitu lama. Bahkan aku harus menghormatinya untuk itu. Namun, dia masih dianggap sebagai murid baru dan dia perlu tahu aturannya. Karena kalian tidak mau mengambil tindakan. Itu terserah aku. Kata Jiang Hao dengan santai. Song Zhou tersenyum sekali lagi dan hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Namun, keterlambatan yang tak terduga telah menambah sedikit antisipasi. Song Zhou penasaran ingin melihat pertunjukan luar biasa seperti apa yang saudara lelaki junior itu yang bergegas dengan kekuatan tak tertahankan sejak masuk ke Desolate Hall akan melawan salah satu dari empat murid langsung senior, Jiang Hao. Apakah dia akan dipukuli sampai arwahnya yang sombong digantikan dengan keputusasaan atau akankah dia melakukan mukjizat lain sekali lagi? Ketika semua murid dengan tenang menunggu, waktu perlahan berlalu. Namun, keributan di stadion secara bertahap semakin intens seiring berjalannya waktu. Melihat ini, baik Chen Zhen dan Wu Dao mengerutkan kening. Namun, mereka tidak mencegah hal ini. Sebaliknya, mata mereka bergerak menuju puncak gunung di mana aula seni bela diri berada. Sudah waktunya, tapi mengapa Lindung tidak muncul? Di sudut di dalam lokasi para murid langsung, Maling dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Pandangan mereka terus-menerus memindai semua arah. Mereka jelas tahu bahwa berita tentang pertandingan antara Lindung dan Jiang Hao telah menyebar luas selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul, dia mungkin menjadi sasaran cemoohan dan ejekan. Lindong pergi ke aula seni bela diri dan kemungkinan besar tertunda karena dia sedang belajar seni bela diri baru. Liu Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke arah orang banyak tanpa daya dan berkata, Tunggu sebentar lagi. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin ada baiknya menunda pertandingan ini. Lagi pula. Lawan lindung adalah salah satu dari empat murid langsung senior. Dari cara dia mengucapkan kata-katanya, jelas bahwa dia tidak menyukai peluang lindung untuk pertandingan tantangan ini. Meskipun dia memiliki cukup banyak kepercayaan pada lindung, terlepas Jiang Hao bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tong Cuan. Dengan setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala dan menekan kegelisahan di hati mereka. Karena mereka dengan bersemangat menunggu kedatangan Lindong. Matahari yang membakar di atas langit mulai mencapai posisi titik tengah. Melihat ini, Chen Zhen dan Wu Dao hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Sepertinya Lindong benar-benar asyik dengan pelatihannya. Biarkan murid-murid lain mulai dulu. Chen Zhen melambaikan tangannya di depan pelindung Aula Desolate perlahan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum melanjutkan untuk mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, desisan kecewa terdengar di seluruh stadion. Swoosh. Namun, saat desisan kecewa ini mulai menurun, suara hantaman udara tiba-tiba terdengar dari langit jauh. Aura yang akrab bisa dirasakan menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya.